Informasi harga sembako hari ini, Kamis, 6 Oktober 2022, di pasar Kabupaten Cilacap harga cabai rawit merah turun sedangkan sembako lainnya terpantau stabil dan beberapa mengalami kenaikan harga. Untuk harga cabai rawit merah di kedua pasar mengalami penurunan harga, di pasar Gede dari harga Rp49.000 menjadi Rp42.500, sedangkan di pasar Sidodadi dari harga Rp49.000 menjadi Rp42.500 per kilo. Harga cabai rawit hijau di Pasar Gede stabil dengan harga Rp29.000, sama halnya di Pasar Sidodadi terpantau stabil Rp30.000 per kilo. Harga cabai merah besar di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan harga. Pasar Gede naik harga dari Rp36.500 menjadi Rp37.500, sementara di Pasar Sidodadi dari Rp37.500 menjadi Rp39.000 per kilo sementara harga cabai merah keriting di pasar gede mengalami penurunan harga dari Rp40.000 menjadi rp 38.500. untuk harga di pasar Sidodadi tetap stabil, pedagang menjual Rp40.000 per kilo. Sekian Harga Cabai untuk tanggal 7 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.